Sumber kekayaan Tommy Soeharto didapatkan melalui sejumlah aset dan bisnis yang dimilikinya. Putra bungsu mantan Presiden Soeharto ini belakangan menjadi sorotan terkait kasus BLBI yang kembali mengemuka. Pengusaha bernama lengkap Hutomo Mandala Putra ini juga memiliki saudara yang tak kalah tajir yaitu Bambang Trihatmojo yang diketahui memiliki banyak usaha atau bisnis. Bahkan Bambang pernah masuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia. Berikut fakta-fakta menarik harta kekayaan kedua penerus keluarga cendana, Tommy Soeharto dan Bambang Trihatmojo. Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya. Tommy Soeharto Tommy Soeharto memiliki banyak bisnis lewat grup humpus baik dari sektor transportasi konstruksi properti hingga otomotif pria bernama asli Hutomo Mandala Putra melalui grup humpus dia dikenal sebagai Pangeran Cendana dan mulai mengibarkan usahanya pada usia yang masih 30-an tahun. Tommy Soeharto menjadi komisaris utama di grup Humpus, yang mana grup ini membawahi beberapa anak perusahaan lain seperti Gatari Utama Air Service atau Gatari Air Service. Anak perusahaan tersebut melayani penyewaan helikopter dan pesawat terbang, terutama bagi perusahaan perminyakan. Adapun Gatari memiliki kantor pusat di Madara Halim Perdana Kusuma. Selain dari grup Humpus, Tommy juga meraba ke dunia perhotelan melalui PT Lor International Hotel. Putra Bungsu Presiden Soeharto tersebut juga memiliki saham mayoritas di PT Sarana Sirkuit Tindo Utama. Perusahaan tersebut merupakan pengelola sirkuit Sentul Bogor. Sejak tahun 2018, Tommy Soeharto juga menjabat sebagai komisaris utama di dalam bisnis retailnya, yaitu Super Grosir Goro yang dikelola PT Berkarya Makmur Sejahtera. Diketahui Tommy juga sedang mengembangkan bisnis properti kelas atas, salah satunya proyek Golf Resort dan Township. Bambang Trihat Mojo Bambang Trihat Mojo merupakan salah satu putra keluarga cendana yang memiliki banyak usaha atau bisnis. Bahkan Bambang pernah masuk jajaran orang terkaya di Indonesia. Namun demikian dalam perjalanan bisnisnya, Bambang menemui banyak tantangan utama. Lantas, dari mana sumber kekayaan Bambang saat ini? Bambang Trihat Mojo merupakan pemilik PT Asri Land yang bergerak di bidang properti, perdagangan, konstruksi, perhotelan, televisi swasta, transportasi, dan perkebunan. Selain itu, PT Asrilane juga menjadi pemilik 49,26% dari PT Tugure Asuransi Indonesia yang bergerak di bidang asuransi. Pada 1981, Bambang bersama rekannya mendirikan perusahaan ini dan bergerak di bidang perdagangan, broker asuransi, real estate, konstruksi, televisi swasta, perhotelan, transportasi, Perkebunan, perikanan, industri otomotif, industri makanan, industri kimia dan pariwisata. Seiring berjalannya waktu, Bimantara berganti nama menjadi PT Global Media Kom TBK atau MNC Media. Namun Babang kini sudah tidak memiliki saham di sana. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar.